Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku di course tentang language expression bagian kedua. Nah, oke, okay. ini adalah course uh, language expression bagian kedua. Yang artinya, uh, ini adalah materi yang diperuntukkan untuk kelas 11 SMA, dan uh, expression ini, expression of asking and giving opinion, ini adalah materi yang biasanya ada di kelas 11 SMA. Nah, oke, okay. jadi uh, di sini aku bakalan jelasin uh, materi expression tentang expression of asking and giving opinion sesuai yang kalian lihat di slide-nya. Jadi, di sini aku bakalan ngasih. Beberapa expression, common expression yang umum digunakan untuk menyampaikan atau menanyakan pendapat seseorang dalam bahasa Inggris Dan juga beberapa example dan juga di akhir sesi kita bakalan ada practice Nah oke, okay. sekarang kita langsung aja mulai uh, kursi kita dan lesson kita tentang expression of asking and giving opinion So, kita mulai dulu dari expression of asking opinion. Apa sih expression of asking opinion itu? Nah, expression of asking opinion ini adalah ekspresi yang diucapkan ketika kita ini ingin menanyakan pendapat seseorang mengenai suatu hal. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak misalkan kita mau nanyain pendapat teman kita tentang... Eh menurut kamu apa sih mata pelajaran yang paling sulit gitu? Nah itu kalian bisa tanyain dengan menggunakan uh, expression expression of uh, asking opinion ini atau misalkan kamu mau nanya nih pendapat teman kamu tentang uh, gimana sih uh, cuaca atau menurut kamu global warming itu pokoknya hal-hal uh, yang kamu ingin tanyakan kayak yang berupa pendapat pendapat teman kamu tentang suatu hal itu kamu bisa Tanyain dengan expression of asking opinion Nah terus Ada apa aja sih expression of asking opinion itu Oke okay. Jadi ini ada beberapa common expression Ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang umum digunakan Untuk menanyakan pendapat seseorang Nah yang pertama seperti yang kita lihat Di sini ada uh, What do you think What do you think Nah What do you think di sini? Artinya uh, kita nanyain opini seseorang gitu, opini teman kita misalkan. What do you think about? Misalkan suka ada lanjutannya sih. What do you think ini? What do you think about a global warming? Misalkan. What do you think about national examination? What do you think about the weather in uh, December? Misalkan kayak gitu-gitu. Pokoknya. Uh, ini tuh nanyain gitu pendapat kita Eh pendapat uh, seseorang Misalkan what do you think about uh, the newest album of siapa gitu Album terbaru dari uh, penyanyi favorit kita Misalkan kita menanyain ke teman kita What do you think? Nah itu artinya kita nanyain pendapatnya dia Nah bisa juga kita nanyain dengan what is your opinion? What is your opinion? What is your opinion? Nah, artinya kita nanyain pendapat teman kita juga Jadi, apa sih pendapat kamu tentang bla bla bla Ini juga sama Biasanya dilanjutin dengan about What is your opinion about? What is your opinion about? Kayak gitu Nah, atau bisa juga kayak ini, ekspresi ini Do you have anything to say? Do you have anything to say? Do you have anything to say? Nah, artinya ada yang mau dikatakan enggak? Atau ada yang mau diomongin enggak sih? Nah, itu artinya. Atau bisa juga, uh, do you have any idea? Do you have any idea? Misalkan kalau yang kayak gini tuh konteksnya ketika kita itu lagi diskusi kelompok. Uh, terus, misalkan kita mau nanya ini pendapat teman kita. Gimana sih menurut kamu kira-kira uh, ide yang bagus itu? Nah, ini kita bisa tanyain ke teman kita kayak gini. Kayak misalkan, do you have any idea? Jadi nanyain. Menurut uh, teman kita kayak gimana nih? Misalkan kayak gitu Atau bisa juga ini Have you got any comments on? Have you got any comments on? Nah, ini juga sama Expression of asking opinion Or bisa juga pakai ini What is your reaction to? What is your reaction to? Ini nanyain pendapat juga Atau bisa What is your views on? What is your views on jadi apa tanggapan gitu? Tanggapan seseorang mengenai misalkan, "What is your views on uh, national examination?" Misalkan, "Nah, bisa atau bisa juga, how do you feel about? How do you feel about ini juga sama expression of asking opinion." Nah, sekarang pasti pertanyaan yang ada itu. How to respond, terus gimana kita meresponnya um, ketika someone asking us uh, our opinion Jadi gimana kalau misalkan orang itu nanyain tentang opini kita atau pendapat kita How to respond, oke okay. Nah di sini kita bakalan belajar juga tentang expression of giving opinion Expression of giving opinion ini adalah ekspresi atau ungkapan yang diucapkan ketika kita ini ingin menyampaikan pendapat kita mengenai suatu hal Misalkan kita setuju atau nggak setuju Kita suka atau nggak suka uh, Kita giving opinion Memberikan pendapat kita Nah, ini bisa jadi beberapa Common expression, uh, beberapa Ungkapan yang dipakai Untuk menyatakan pendapat kita Yang pertama, ini In my opinion In my opinion In my opinion Nah, in my opinion itu artinya uh, Menurut pendapat saya gitu ya, Menurut pendapat saya Uh, apa menurut pendapat saya misalkan in my opinion national examination uh, should be apa misalkan harus ditolak atau harus diterima in my opinion misalkan global roaming happened because uh, there is a changing in lifestyle misalkan kayak gitu jadi ini lebih ke pendapat kita kayak gimana. Jadi in my opinion atau misalkan bisa juga dengan yang kedua ini. What I have in my mind is, what I have in my mind is yang ada dalam pikiran saya itu begini. Nah jadi kamu ungkapin apa yang kamu pikirkan atau bisa juga simple seperti I think, I believe, I consider, I feel, I feel that. Uh, national examination is important for students gitu Atau misalkan I think global warming Is happened Because of the changing In lifestyle Bisa kayak gitu Pokoknya ini adalah Ekspresi atau ungkapan yang bisa kalian gunakan Ketika mau ngomong uh, Pendapat kalian In my opinion What I have in my mind is I think, I believe, I consider, I feel itu adalah beberapa ungkapannya Nah sekarang kita uh, langsung aja lihat contoh dialognya Nah ini ada dialog antara Jane and Lucy So, uh, Lucy ini ask to Jane Jadi dia nanya nih ke Jane Jane, what do you think about our school competition? Nah ini dia di sini, posisinya itu adalah asking opinion Right, correct Jadi di sini dia asking opinion Nah, si kemudian setelah ada asking opinion pasti ada respon dong ya. Nah, di sini si Jane ini giving her opinion. Jadi gimana? Nah, ini dia in my opinion is good because we can test our talents and abilities. Nah, ini adalah expression of asking and giving opinion. Jadi di sini lucinya ini asking terus Jane-nya ini giving her opinion. Nah, jadi ini adalah expression of asking and giving opinion Nah, terus misalkan ini adalah gini uh, Kata dia, ini dia bilang kayak gini This paper really fade me up Apa, coba ini expression of apa Ayo Nah, is uh, this paper really fade me up Ini bisa jadi expression of Dislike, expression of annoyance, ini adalah expression berikut ya Expression of annoyance atau expression of dislike Nah, this paper will leave at me, I don't know how to solve it Do you have any idea? Nah, ini dia nanyain, nanyain opini atau nanyain pendapat si lawan bicaranya So, ini adalah expression of asking opinion Nah, terus ini dijawab nih sama dia I think we should find some books to answer those questions. Nah, jadi katanya harus nyari buku nih buat bisa ngejawab pertanyaan atau untuk bisa menyelesaikan uh, papernya dia. Atau kayak task-nya dia, tugasnya dia gitu maksudnya. Nah, oke. Okay, itu dia adalah expression of asking and giving opinion. Sekarang kita langsung aja ke practice session. Practition. Nah, di session Di sini aku punya dua pertanyaan Yang pertama Ini adalah uh, Anggaplah Kamu itu pengen nanya ke teman kamu uh, Pendapat mereka tentang UN Atau National Examination What would you say? Apa yang bakalan kamu omongin? Yang kedua pertanyaannya Kamu mau nanyain ke teman kamu nih Pendapat mereka About your new shoes Jadi kamu punya sepatu baru nih Terus kamu nanyain ke pendapat mereka Ini bagus atau enggak sih Atau does it looks good on me Atau kayak gimana Nah, kamu bisa nanyain dengan expression Yang tadi udah aku kasih Udah tadi aku kasih Nah, apa yang bakalan kamu katain Apa yang bakalan kamu sampaikan Apa yang bakalan kamu tanyain Expression of uh, asking opinionnya ini Nah, oke, okay. kamu bisa jawab pertanyaan ini di komen di bawah. Kamu bisa komen di bawah uh, jawabannya. Kamu kasih aja jawaban nomor satu ini untuk yang ini dan nomor 2 untuk yang ini. Nah, aku tunggu ya jawaban kalian di komen di bawah uh, untuk latihan untuk praktis gitu. Ya, yes. sampai jumpa di video aku selanjutnya tentang expression of agreement and disagreement. Uh, see you next time and goodbye.